Sebelumnya para ya, di sini Bang akan mengingatkan, jangan sampai lupa kita pantau acara Adi Anugerah dangdut Indonesia 2021 yang akan hadir malam ini juga puncak kemeriahan dangdut paling di hati persahabat ya. Mudah-mudahan idul kita di awal si kejora ini mendapatkan piala penghargaan. Dan ada kalimat kesan juga dari MNC TV, ya malam ini puncak kemeriahan dangdut paling di hati dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama dari generasi ke generasi menghadirkan indahnya kolaborasi dangdut. Saksikan Malam Puncak Adi 2021 malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di MNC TV. Mudah-mudahan persahabat ya, doa kita dikabulkan Tentu kita support yang terbaik karya-karya dari idola kita dari Elasti dan Kakar Stibilar Selanjutnya para kita lihat juga nih Ada sebuah hubungan spesial Wow ternyata Ada Dul Jailani di rumah kakak Rizky Bilar Para sahabat ya perhatikan Di rumah kakak Bilar Ada Dul Jailani yang sedang main tenis meja bareng kakak Bilar Para sahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan tentu mereka selalu bahagia sahabat ya Dan tentu kita makin gak sabar kejutan Apa lagi yang akan diberikan oleh Leslar untuk kita semua dan kita lihat persahabat yang momen tersebut di repost kembali oleh akun HP kentang Kota Sultan Ada kalimat seni yang diteliskan Emang rumah Leslar tuh enak banget jadi tempat nongkrong Wah masalah banget persahabat ya Selalu aja tamu-tamu hebat selalu berdatangan ke rumah Leslar yang baru ini persahabatnya ya Mudah-mudahan berkah, berkah untuk idola kesayangan kita Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para persahabat Leslor, yakni dari akun Aura.May77 menyatakan dalam kolom komentar, auranya positif banget katanya persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Yuli underscore Bladon Mengatakan ya mudah-mudahan persahabatannya semakin erat dan menyenangkan, amin Selalu support Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung idola kesayangan kita Selanjutnya juga kita lihat persahabat ya ada sebuah unggahan nih Lagi-lagi kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kita Dari si kejuran menunggah sebuah postingan video persahabatnya ya Suaminya lagi dikerjain ya aduh sambil nyanyi indut-indut Kita tidak Lesti, selalu aja membuat kita ketawa bahagia bersahabat ya, Masya Allah Bumil Jail Modun bersahabat ya, terhadap Papa Bilar <laughs> dan ketawanya renyah banget, mudah-mudahan saja mereka sehat dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih baru saja kakak Bilar mengunggah sebuah postingan di igas pribadi miliknya bersama Dul Jailani dan Tisa Biani persahabat ya pasangan muda Masya Allah mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari mereka ya persahabat ya makin gak sabar kejutan apa yang akan disuguhkan dari Lesti, Bilar dan Dul dan Tisa Biani untuk fans sejati Leslar Lovers Mudah-mudahan kejutan baik, kejutan bahagia persahabat yang Tetap doakan selalu Tahan henti-hentinya kita selalu mendoakan mensupport support idola kesayangan kita Dan berikutnya juga Kakak Bilar mengunggah sebuah postingan Satu jam yang lalu persahabat ya Ini momen ketika kak Bilar Main sepak bola dan kita lihat Salpon sama kalimat kansen yang dituliskan udah lama nggak post lagi main bola dengan skill ala kadarnya tonton sampai habis ada yang nongol di akhir coba lah ya kita lihat sih <laughs> di akhir tentunya siapa yang nongol bersabat ya mudah-mudahan saja ada tentu kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita, wow, Masya Allah banyak persahabat ya mudah-mudahan saja idola kita selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin. dan dari postingan tersebut juga tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan. kita lihat ada komentar dari Bang Putra Siregar. Pas aku di ulang-ulang ya persahabat ya cute banget ya <laughs> Dan ada juga komentar lain dari Ustaz Suki Al Mengatakan keren Wow Ustaz Sugi aja bilang keren Kepada kakak Rizky Bilal. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah unggahan postingan terbaru vitamin bahagia di channel youtube Leslar Entertainment Ya aduh Masya Allah banget cute Ini Lesti lagi boncengin kakak Bila Ya memang luar biasa kecutan ini Yang selalu membuat kita bahagia dan selalu bangga kepada pasangan terfenomenal tahun ini persahabat ya Dan kita lihat juga di momen vlog Leslar Entertainment Ada... Luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan Yang kita rasakan Dede Lesti kejorah persahabat Dan ke kak Bilar ini selalu menyuguhkan vitamin-vitamin tuh Masya Allah dicium aja persahabat ya Dede Lesti oleh seorang Rizky Bilar Salting dibuatnya persahabat ya Mudah-mudahan Tentu, inilah kita diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal 'Alamin yang belum mampir, silahkan cus ke channel YouTube-nya Entertainment, karena di situ banyak sekali vitamin-vitamin bahagia yang diberikan, yang disuguhkan langsung dari idola kita, Lesti dan Rizky Billar.